Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sob sob dengan channel Warna Grafika Studio ya. Lagi rajin nih sob ya. Walaupun belum gajian-gajian, <laughs> ya, tapi saya tetap rajin bikin video, teman-teman. Uh, oke, okay. pada video kali ini, teman-teman saya akan ini ya, akan Membuat tutorial ya eh, Untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya ya Menempatkan atau membuat iklan ya Membuat iklan di blog ya Ini buat di blog nih buat teman-teman yang punya blog Saya lihat juga banyak teman-teman yang punya blog nggak ada iklannya ya Iklan dari adsense nggak ada ataupun iklan dari selain adsense juga nggak ada iklan punyanya sendiri pun nggak ada ya blog ini sebenarnya bisa dimanfaatkan <coughs> untuk ya untuk sebagai media anda mempromosikan produk teman teman sendiri nih udah anda teman teman lagi ya oh ya, ya. apa ya bagusnya ya udah ya pokoknya gitu ya manfaatkan blog teman teman ya untuk mempromosikan produk, teman-teman sendiri mungkin punya toko online di uh, Shopee, di Lazada, uh, ataupun dimanapun, Tokopedia, whatever lah pokoknya ya. Nah, jadi, promosikan aja di blognya itu gitu ya. Nah, terus juga blog itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman uh, mendapatkan hasil dari. Link dari link Artikel-artikelnya teman-teman ya Yang kemudian disortkan Di Sevelinku ataupun di Adfly ya Macem-macem banyak ya teman-teman ya Nah eh, Jadinya Blognya itu menghasilkan gitu ya Jangan sampai nggak menghasilkan channel Youtube nya juga bisa Menghasilkan kok ya sebenarnya Walaupun belum monet ataupun Di dismonet ya manfaatin aja trafiknya untuk mendapatkan uang tambahan ya seenggak buat beli sempak kebelilah ya gitu jangan kayak saya sempak aja bolong tapi sebelumnya sebelum saya tunjukin caranya di subscribe dulu tuh yang belum subscribe ya nah, di subscribe dulu supaya kita bisa uh, terus terhubung ya teman-teman ya dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman uh, bisa mendapatkan notifikasi notifikasi- notifikasi terbaru dari saya ketika mengupload video baru siapa tahu aja ada informasi yang menarik oke teman-teman nah gini teman-teman ya Uh, saya contohkan ini di blog saya. Ini ada ada iklan seperti ini. Ya, ini iklan dari AdFly. AdFly ini sama dengan sepelinku ya. Kita jadi sering ataupun kita shortkan link ya. Nah, lalu jika ada yang mengklik di sini ya, ini akan uh, mendapatkan bayaran ya. Nah, inilah. Inilah iklan yang uh, akan kita buat ya, akan kita letakkan di sini ya. Nah, kalau untuk adfly sendiri ya dia sudah menyediakan bannernya Nih, di adfly disediakan banner nya jadi kita tinggal copy dan kita taruh di sini ya. Nah, walaupun teman-teman uh, tahu di sini ada bannernya mungkin buat pemula. Ada yang bingung gimana bang cara naroknya di sini, ya, di sini, di body dari blog, ya, ataupun naroknya di sini, ya, ini set bar, ataupun gimana pula cara naroknya di dalam halaman postingan. Nah, ya, nih, misalnya cara naruhnya di postingan nih, ya. Nah, ini kan iklan, nah, ini iklan juga, ya, iklan dari sepuluh. Nah, ini, ya, iklan dari toko Embong Studio, nih, ya. Jadi, kalau teman-teman bisa membuat dan menempatkan iklan pada blog teman-teman, teman-teman nggak -teman perlu pusing untuk mikirin, "Aduh, gimana caranya supaya aku bisa..." di monetisasi dari adsense nggak di monet dari adsense pun nggak masalah teman-teman teman-teman bisa dapatkan uang lebih banyak dengan eh, cara ya mungkin mempromosikan produk teman-teman sendiri ya punya toko di shopee ya misalnya contohnya ini nih ya ini kalau diklik akan langsung loncat ke toko shopee nah ini toko topi punya saya ya teman-teman silahkan dicek-cek di sini ya macam-macam ada nih ada kaos ada ala alat olahraga ada topi nah ini ada ya ramu-ramuan tradisional nih teman-teman ya nah itu sekalian promosi <tuh> oke okay, ya nah gitu ya teman-teman ya jadi uh, enaknya di blog ini ya kita nggak ketakutan gitu, Enggak ketakutan klaim hak cipta ya, nggak e, ketakutan di ban ya, karena di blog ini mau kalian masukin konten dewasa, artikel dewasa pun nggak masalah kalau di blog ini, ya teman-teman gitu. Oke, okay. nah jadi bagaimana sih bang bikinnya nih? Eh e, menempatkan Iklan di sini di blog, gitu kan, dan di postingan blog itu yang eh, akan saya sampaikan di sini. Dan untuk membuat iklannya seperti ini, ya, membuat iklannya seperti ini, ya ini adalah iklan bergerak ya. Ini filenya zip ini, ya. Sebenarnya ini bisa teman-teman taruh iklan yang tidak bergerak dari JPEG atau PNG bisa ya ataupun teman-teman eh, setting di Corel Draw ya atau di Photoshop ya kemudian di di save di JPEG PNG bisa ditaruh di sini tapi kayaknya nggak menarik dong kalau kalau bergerak begini kan kayaknya enak gitu kelihatannya ya ya nah di sini nah jadi, penempatan iklan seperti ini penting sekali buat teman-teman juga yang punya toko online, ya. Toko online, punya usaha, gitu. Enggak pun dia di Shopee, misalnya. Ya. Misalnya, pas diklik ini, di sini mau terhubung ke WA, di saat diklik, langsung masuk orderan ke WA. Bisa juga. Tapi itu nanti tutorialnya saya buatkan lagi. Ya. Nah, sekarang ini saya pengen menunjukkan ke tem kepada teman-teman gimana caranya menempatkan iklan dan uh, mengelinkannya ya menghubungkannya dengan uh, link yang teman-teman tuju oke okay, ya nah untuk memulainya teman-teman tentunya harus punya dulu ininya gambarnya ya di sini saya sudah punya gambar nah di sini saya sudah ada gambarnya yang saya taruh di sini. Ini saya sudah buat ya. Dan tutorialnya sudah saya buat ya, teman-teman ya. Silahkan cek nanti videonya ya cara membuat iklan bergerak untuk blog ya. Nih. Oke ini ya. Ini gambarnya eh, saya contohkan dua kali lah. Nah, ini saya contohkan lagi dengan ini dengan iklan saya ya iklan bergerak Nah, ini ya satu, ini satu dan tadi satu ya. Oke, akan saya contohkan yang ini dulu ya. Yang ini. Ya. Oke, eh, sekarang untuk menempat gambar sudah punya, sekarang kita ke cara penempatannya untuk menempatkan iklan di blog teman-teman yang punya blog silahkan nah buat teman-teman yang punya blog silahkan masuk dulu ya ke blognya ya oke lalu teman-teman klik di sini pada bagian tata letak Sorry Nah teman-teman klik pada Tata letak Oke okay. Nah ya Ini tata letak nih teman-teman Nah pada Sebelah sini adalah Bilah sisi Kalau Kalau ini Bahasa Inggrisnya side bar ya. Nah, ini ini side bar ya. Ini namanya side bar. Nah, biasanya kalau di HP itu yang muncul yang bagian sini aja. Ya. Nah, jadi langsung ke cara membuatnya, kita tambahkan saja gadget pada ini ya. Tambahkan gadget ya. Biasanya lain-lain tema tambahkan gadget ini Beda-beda ya teman-teman ya Ada yang ditaruh di bila sisi Ada yang di sini Ya ada yang di eh, Tajuk ya Di top Ya Nah tapi kalau yang punya saya ini ya Saya tunjukin punya saya itu Pakai tema ini teman-teman ya Ini saya pakai tema ini Soho Neon ya Nah teman-teman boleh Yang mau belajar blog Pakai ini ya Nah Nanti Template-nya juga eh, biar teman-teman nggak -teman usah bingung-bingung lagi, capek-capek lagi. Boleh nanti dari template punya saya, saya taruh di deskripsi ya. Boleh, nah nanti kemungkinan saya juga akan membuat tutorial, eh, apa? tutorial membuat blog untuk pemula ya, dari awal dari nol membuat blog ya. Tapi saya selesaikan dulu ini PR-PR saya ya. Oke, okay. nah, jadi teman-teman silakan uh, yang sudah punya blog silakan ke tata letak ya, tata letak, lalu tambahkan gadget di sini, ya. Nah, enaknya kalau teman-teman menggunakan tema atau uh, dem ataupun template yang punya blog ya, yang yang memang dari blog bawaannya dari blogger ini, ya, teman-teman nggak -teman perlu eh, pandai JavaScript, ya, nggak perlu, nggak perlu pinter bikin coding, ya, nggak perlu pinter coding, ya, karena di sini sudah tinggal ceplok-ceplok aja, udah disediain nih, teman-teman, ya. Nah, nanti belajar, belajar ininya JavaScript-nya, codingnya bisa belakangan sembari berjalan, ya. Nah, untuk menempatkan iklan, ya, pada uh, tata letak atau layout, teman-teman silahkan pilih di sini, gambar, ya. Pilih aja gambar. Nah, lalu di sini ada tiga, tiga baris, ya, nih Judul, caption, link. Ya, nah yang pertama, yang pertama. Teman-teman, itu tentukan judulnya, atau nggak mau diisi pun nggak masalah sebenarnya, tapi sebaiknya sih diisi. Jadi, teman-teman tahu eh, posisinya yang mau dirubah, misalnya suatu saat mau ganti iklan eh, yang mana yang perlu diganti tanpa harus ngeklik ngaklik semua. Jadi, di sini saya akan kasih judul daftar. Monet, eh, daftar sekarang, daftar sevelinku sekarang, misalnya ya di sini sekarang ya, dan dapatkan cuan. Nah, gitulah, ini contoh doang nih ya, lalu. Captionnya misalnya klik pada iklan atau klik pada gambar boleh pada gambar ya untuk mendaftar misal nanti teman-teman bisa perbaiki ya udah nah lalu sekarang ya sekarang ini teman-teman linknya adalah link tujuan dari eh, dari gambar ini ya dari iklan ini kalau diklik maunya mengarah kemana contoh saya ingin ini kan iklan Savelinku nih ya jadi saya ingin mengarah kalau dia diklik di sini berarti dia mendaftar melalui kode referral saya dari Savelinku dan saya akan mendapatkan bayaran dari Savelinku jika ada yang mendaftar dari mengklik gambar ini Ya, saya lalu ke sevelinku ya lalu saya akan ambil kode referral di sini klik referral nah ini adalah uh, kode referral saya jadi saya akan copy ini saya klik klik kanan copy link to highlight eh toh, sorry copy aja ya copy dan saya kembali ke blog saya ya ke blogger dan saya pastikan linknya di sini paste nah inilah jadi kalau diklik gambarnya akan menuju ke link ini ya ini tujuannya nah lalu kita tinggal tambahkan gambar saja ini ya yang sudah kita buat tadi gambar iklan kita misalnya jeep ya yang tadi saya sudah buat nah kita Titiknya kita pindahkan ke sini Nah upload gambar dari komputer Oke lalu selanjutnya kita klik pada choose file Ya kita klik pada choose file nih teman-teman Ya Nah lalu kita ambil iklannya Ini ya teman-teman iklannya nih Udah saya siapkan zip ya ini filenya ya Klik lalu open sudah terupload ya oke nah oke jadi kalau sudah gini ini boleh teman-teman eh, hidupkan ya kalau kalau ini dihidupkan eh, maka ukurannya akan berubah ya teman-teman tapi kalau eh, kalau teman-teman E, pengen gambarnya nggak berubah, berarti ini jangan dihidupkan. Sudah boleh disimpan. Nah, dia sudah tersimpan. Ini ya, nah jadi teman-teman harus tahu ukuran iklan juga ya. Ukuran iklannya itu ya, kalau untuk di bilah sisi e, lebarnya ini paling lebar, teman-teman itu. 230 lah ya 230 atau 250 ya Kalau kayak ini kan di sidebar ya Nah ini Ini 230 kali 230 Teman-teman Ya 230 kali 230 Nah untuk membuat ini nanti Silahkan teman-teman Mau bikin pakai filmora Mau bikin pakai capcut Ataupun mau bikin pakai PSDC Terserah ya kalau untuk sidebar Teman-teman usahakan Lebarnya itu 230 kalau dibikin 250 dia sampai ke sini ya. Kalau lebih nanti dia keluar jadi jelek di pas tampilan di handphonenya jelek. Ya, teman-teman. Jadi idealnya 230 teman-teman ya untuk di side bar. Nah, kalau di sini ya di bagian ini ini eh 720. 720 atau 728 eh, panjangnya kalau lebarnya terserah teman-teman sih ya. Oke, okay, sudah uh, Ini kan sudah tersep. Lalu kita save pada bagian Ini, ya Oh sorry Ya Oke, okay, saya akan tunjukkan dulu lah ya Saya save Ini kan masih belum saya pindahkan nih Ya, masih di sidebar Nah Kalau di tampilan di blognya kayak gimana Ya Nah, kita lihat kalau kita taruh di situ maka dia akan jadi seperti seperti ini Nah, seperti yang saya bilang kan, nah, melebar. Nah, makanya kalau iklannya panjang begini jangan ditaruh di sidebar. Taruhnya di sini ya, di body ya. Oke. Nah, jadi saya akan pindahkan ini ya ke sini. Ya, dari sidebar saya pindahkan. Caranya, ya, caranya teman-teman klik, ya, tahan di pada mouse, jangan dilepas, di drag. Ya. Pindahkan, ya. Nah, ini kan posisi kalau di atas, nih, ya. Di search top, nih, translate. Nah, ini kalau kita taruh sini, kita lihat lagi, ya, adanya di mana. Coba kita save dulu. Lalu kita lihat di bloknya nih ya. Kita refresh dulu. Oke. Nah. Dia jadi gini tuh. Karena tempatnya nggak pas ya. Nah, jadi di mana, Bang? Nah, kita pindahkan lagi di sini ya. Kita pindahkan coba ke tajuk. Nah, di tajuk nih ya kita taruh di tajuk ya. Tajuk ini ini ya, teman-teman ya, ini tajuk nih ya. Oke. Okay. Kita kita simpan lagi. Kita taruh di tajuk dia ya. Kita simpan. Lalu kita periksa lagi ya di bloknya. Kita refresh. Ada di mana dia? Nah ini iklan yang kemarin saya kasih tutorialnya ya teman-teman ya. Nah ini dia iklannya. Kalau ditaruh di tajuk, ya. Itu. Ya ini iklan yang tadi kita buat nih. Ah jelek di sini misalnya, ya. nah ini di sini saya udah ada nih. Jadi ini akan saya pindahkan satu jadi jangan ditajuk misalnya saya taruh ini turunkan lagi ya daftar halaman oke saya turunkan lagi saya kecilkan ya view ininya Nih ya, tadi ya mana nih? Nah, ini ya tadi ya, kita geserkan lagi aja lah. Kita masuk di turunkan lagi ini ya. Ini kan udah ada nih, sama-sama saya nih. Jadi, saya taruh di dekat footer aja di sini nih, teman-teman nih. nah di sini ya jadi di atas satu di bawah satu ya jadi saya save sudah sudah tersimpan oke sekarang kita ke bloknya ya ini kan tadinya posisinya ini nih teman-teman nih nih ya Oke, okay. nah sekarang saya akan refresh dulu. Nah udah pindah kan, udah nggak nggak di sini lagi dia. Sekarang dia pindah ke dekat footer. Mana dia nih? Nah, ini ya, sekarang dia ada di sini. Oke, okay, teman-teman, tuh ini iklan. Nah, ini iklan toko ya, ini iklan sebelumku. Nah, jadi untuk itu, untuk pemasangan uh, iklan di halaman ya. Nah, gimana, Bang? Kalau di postingan ya, untuk di postingan enaknya kalau blogger itu. Seperti yang saya bilang, nggak perlu kita uh, pakai ini ya, pakai script ya. Tapi nanti akan saya buat juga tutorial bagaimana membuat kotak iklannya ya, dengan menggunakan strip ya. Script bukan strip loh hmm, ya. Nah, saya contohkan pada postingan saya yang sudah ada ya. Misalnya ini nih, saya. Saya pas kebetulan, kan udah ada beberapa tutorial sekelilingku. Ya, saya taruh di sini. Ini ya, ini udah ada iklan, iklan toko juga ya. Nah, ya udah ada iklan toko. Nah, cara menempatkannya bagaimana, Bang? Uh, kalau untuk di postingan, gampang. Kita klik aja di mana posisinya mau ya. Misalnya di sini nih, posisinya ya. Lalu kita sisipkan gambar. Ini ya, sisipkan gambar. Ini teman-teman ya. Sisipkan gambar. Upload dari komputer. Oke. Lalu pilih file. Nah, ambil ya file yang sudah teman-teman buat nih. Nih, ya open Nah, lalu klik pada gambar, lalu pilih. Nah, ini udah udah masuk nih iklannya. Ya, teman-teman udah ada iklannya di sini ya. Nah, ini dia. Ya. Namun ini belum kita kaitkan dengan link jadi kalau seandainya diklik-klik pun kalau nggak kita tautkan dengan link, dia nggak akan ini, nggak akan lari ke, nggak akan loncat ke tujuan ya. Nah kalau di sini teman-teman ukurannya bebas, teman-teman bisa besarkan di sini ya. Nah besar misalnya, ya. Ini ya. Ataupun mau iklannya kecil saja boleh. Mau besar di halaman itu Boleh Nah, misalnya seperti ini Teman-teman Nah, sekarang teman-teman Tinggal tautkan link nah, Linknya bebas ya teman-teman Di sini saya tautkan link referral perlintunya aja ya. Jadi ini Diklik dulu gambarnya Lalu Sisipkan atau edit link Nah, ini adalah kalau ini link dari gambar ya Bukan link tujuan ya Nah ini link gambar Jadi teman-teman Ini ya Nah di blok semua dulu ya Lalu teman-teman ke tujuan Nah ini saya saya ku ya Copy okay. Copy lalu Balik lagi ke bloknya Lalu pastikan di sini. Nah, pada bagian ini, teman-teman klik "Eh, centang pada buka link di jendela baru". Agar kalau misalnya eh, ada orang yang mengklik, dia membuka ini, teman-teman ya. Membuka window baru di sini ya. Membuka tab baru ya. Jadi, kalau ini, kalau ini nggak teman-teman centang di saat diklik orang, maka blok teman-teman tertutup. Gitu, auto terganti dengan uh, link ini ya, teman-teman. Kita terapkan, nah gitu ya. Itu cara menempatkannya. Nah, kalau misalnya teman-teman uh, ini, umpamanya iklan toko ya. Misalnya ini iklan toko ya. Nah, kayak inilah misalnya gambarnya nih ya, teman-teman ya, atau saya. Contohkan satu lagi dah. Ya. Nah, kita sisipkan gambar. Upload dari komputer. Pilih file. Lalu kita ambil. Iklan toko. Nih misalnya. Ini toko online saya misalnya. Ya, saya ambil ya. Nah, ini iklannya. Oke. Lalu open. Nah, lalu klik pada gambar Pilih Nah, ini adalah iklan toko ya Bisa dibesarkan juga kok Sama, bisa besar ya Bisa juga sangat besar Teman-teman, sesuaikan sekandang hati teman-teman ya Gitu Oke Saya besar aja dah ukurannya nih Nah, itu Lalu ini kan masih belum ada linknya sama ya, seperti tadi. Jadi kita sisipkan atau edit link ya. Nah ini ini. Nah kita ambil deh link toko kita, misalnya toko Shopee. Eh, yang sesuai dengan misalnya yang kita jual di situ, misalnya ya. Nah, misalnya saya mau tunjukkan ini ya. Sorry. mana sih ini toko, ini toko produk saya misalnya. Nah, nah ini toko saya nih misalnya ya. Nah, kita ambil link toko misalnya. Kunjungi toko, lalu ambil di sini nih teman-teman nih. Nah, kita ambil di sini linknya, klik kanan, copy, ya. Oke, okay, baru kita pastekan di sini. Paste. Ya, lalu centang buka link ini di jendela baru. Terapkan. Gitu ya. Lalu setelah itu, teman-teman misalnya mau di... Uh, mau di copy ke postingan yang lain, gampang aja. Tinggal teman-teman seleksi aja ini. Dua ini. Ya, uh, ya. Yeah. Misalnya teman-teman gak mau repot-repot lagi ya. Uh, untuk ininya ya. Untuk menautkan linknya lagi ya. Nah tinggal dipilih aja ya. Ini ya misalnya. Klik kanan. Sorry ini. Klik kanan ya. Copy. Nah yang sudah ada di sini teman-teman perbarui aja. Jadi dia sudah tersimpan. Kita lalu ke postingan yang lain. Misalnya ke sini, ya. Oke, lalu di sini kita pastikan terserah teman-teman maunya di mana. Nah, misalnya di sini, tinggal klik kanan paste. Nah, dia sudah ada di sini, teman-teman. Berikut dengan linknya, oke. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di saat... Di saat kita klik di blog ini, di saat ada yang berkunjung ke channel kita, klik di blognya, ya. Saya contohkan, nah ini ya iklan yang tadi. Nah, orang ngeklik ini nih, wah, gue pengen beli nih, ini nih, gitu kan? Nah, diklik sama dia. Nah, langsung deh. Loncat ke toko kita. Nah, dia bisa lihat-lihat. Bisa jadi dari link itu, nggak eh, hanya barang itu aja yang dibeli. Bisa jadi dibeli barang yang lain ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah. Begitu juga dengan iklan yang tadi, Zeppelin kita buat nih. Nah, yang ini ya. Misalnya, diklik dia. Langsung lari ke Sevelin Dan di saat dia Mendaftar ya, Di saat dia mendaftar Maka kita akan mendapatkan Satu referral Oke okay, gitu gampang ya kan teman-teman Nah semoga Teman-teman mengerti Dan bisa memahami video ini Kalau ada yang uh, Kurang mengerti silahkan di Ini ya Silahkan diulang ke belakang Jadi enaknya sih Praktikinnya uh, sembari ya, nonton, pause baru ke praktek, selesai, tonton lagi, pause, praktekan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jika ada yang belum ngerti silahkan nanti di, ini aja, di komentar ya teman-teman. Gitu, baik. Terima kasih sudah mengikuti video ini, jangan lupa ya di like jika teman-teman suka. Kalau nggak suka silahkan di dislike, nggak apa-apa. Silahkan tinggalkan komentar gitu ya teman-teman ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, karena saya juga uh, tidak pandai tutorial sebenarnya ya, uh, belum ada kelancaran di situ ya, tapi demi teman-teman dan demi berbagi, saya yang bodoh ini, ya coba menyampaikan semampu saya, akhirnya saya pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu kembali.